Woy. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, Oke okay, bosku, halo halo, jumpa lagi sama waduh, di channel waduh, waduh, waduh, ya bosku ya Seperti biasa, main lagi waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, waduh, Kita max waduh, dulu waduh, ya. Seperti biasa waduh, ya. Kita waduh, waduh, sampai putus kepala aja ya. Ya mestinya rusak saja ya Mari kita turunin bosku ya Kita bermain di 2400 saja bosku ya Dengan kita spin-spin dulu Kita cari yang connect-connect dulu bosku ya Oke ini connect bosku ya Wih connectnya banyak cuy Waaas Langsung dikasihkan 8 bosku ya Dan petir cuy Apa nih Mega saya Baru opening Belum selesai Langsung dikasih mega di awal cuy ya Di luar lagi cuy ya Lumayan bosku ya Sepin-sepin saja di dapat mega juga bosku ya hmm, Ini kita di bed bad. Wah gak ya, sampai loh Ini kita turunin bed saja bosku ya Kita turunin bed kita bayi recipe nya saja bosku ya Gak pakai lama juga ya, sama gue bosku ya Mainnya gitu ya. Atau petir kone kita langsung di gas kan bayi nya juga ya Oke okay, let's go ya Buat kalian yang baru datang atau baru klik video ini Jangan lupa dibantu like, komen dan dibantu subscribe-nya juga juga ya Jangan lupa diinjek injek jadi subscribe aja ya Oke kita ke end nya lagi woski ya Kita free pin di 1200 woski ya Atau 120k aja ya Semoga saja ini dikasih woski ya Buat kalian yang kepo, gimana? Gimana? Gimana di bendera 138 woski ya Buat link daftarnya atau linknya Nanti kita dikasih di pin komentar woski ya Atau di uh, deskripsi woski ya Oke ini ada kali 3 dan connect woski ya Lumayan woski ya belas k dengan spin udah lima kali tas wih cuy ya. langsung dikasih dua, tiga, lima, sepuluh sih kali sepuluh ya lumayan cuy ya. kita apa namanya uh, kumpulin perkaliannya dulu 10, wih kali sepuluh oke okay, lumayan cuy kali dua puluh langsung Maksudnya kita dikasih super Awal sih Baru 2 menit main bos biar. Langsung dikasih sih, ya. Oke kita masih ada 6 kali spin lagi ya bos ya. Nah itu sih ada tiga. Nah ya, apa-apa Yang penting kita kiasin, bos biar. Kalian 6 Pas. Wah modal dulu ya Waduh bos biar. Oke lumayan lumayan Not oke tambah lagi bisa pergariannya, ustas oh, kali 3 bos ya. cincin bisa dong waduh cincinnya kurang satu bos ya kalau ada cincin satu sih lumayan bos kaya. ini aja udah dengan sensasional sih ya 83k dengan, ah, tadi berapa sih? jadinya 190 bos ya oke lagspinnya dikasih please oke not that bos ya lumayan, Jadi, ini kita udah dikasih berarti hmm 26 bisa update ya kita bisa update saja bos ya nah update, cara yang konek, kita gaston battle speed bisa gitu saja bos ya mainnya itu saja sih, ya. oke nih udah, kita konek, kita gaston battle saja bos, ya. kita upaya 240 bos ya, minimal kita harus dapat 240 juga cuya, minimal tuh ya. let's go cuy spin pertama tas kali 2 oke nih konek nih langsung us, turunin us Wajah bosku ya kalau tiga nih konek belum dikasih perkenalan sih ya. Oke nih konek bos, hijau kuning turun, angkat tangannya us. Nah saat, kalau tiga tuh ya. Lumayan daripada nggak kan? dikasih petir sih ya. Nah ini masih pendek lagi, Umurnya turun us, angkat tangannya ya us. Nah itu juga kali tiga lagi sih ya. Gak apa-apa sih Gak apa-apa kita digatur sih ya Ini kali 5 bos ya, tanpa petir sih ya Nah ini petirnya kali 2 Kuningnya turun Masih dikonek-konek bos ya Tambah lagi us Tidak mau menambahkan lagi bos ya Udah dikasih kali 13 sih Tambah 5 lagi bos ya. Kali 5 nya malah ini Enggak mau petir bos ya Kita main sampai kali 5 nya sih ya Turunnya poin sih ya Oke, okay, masih ada 5 kali spin dan kita masih dikasih 120 saja bosku ya, belum dikasih up bosku ya. Not bad, nanti kita gaskin baik di 120 lagi coba ya kalau nggak dikasih coba ya. Kita main by uh, free spin saja bosku ya. Full spam free spin saja ini sih ya. Bener coba nggak dikasih cuy ya. Nah, itulah bosku kuningnya turun, ungunya turun, ungunya birunya Oke okay, lumayan sih ya. Kenapa nih? 60 k ya. kita enggak sampai untuk buy respawn di 2400. Ya kita turun bet lagi sih ya. Namanya juga king karena dapat kata enggak sih ya. Nyaw kita langsung saja gaskan sih ya. Kita full buy respawn saja bos, karena kita belum dapat JP yang eh uh, memumpuni sih ya. Oke, okay, let's play. kita dikasih berapa sih ya? Katanya sih ya. 200 kah? Atau kita di luar dikasih bagus loh Maksudnya kadang-kadang gitu sih ya Nah ini cuy ada kali empat lagi Semoga saja yang dapat nih bosku ya Aduh tanda-tanda kalau uh, Sepin petir gak dikorek tuh Tanda-tanda gak dapet percaya Tapi kalau pas lagi sulit banget kalau woi Ngeri cuy ya Olimpus suka gitu bos ya Sukanya bercanda cuy ya Mainnya prank bos ya Mungkin ada kali dua kalau menat ini kita facepin ke 3. Bersia ke 3 atau ke 4. Bersia ke 3 sih ya. Harusnya sih dikasih bos ya. Oke, belum ada tena-tanda petir yang turun. Suy. Oke, joinnya bisa bosku. Wah, baru dikasih 27k doang. Suy. Ada kali 3 sama 5. Turun lagi birunya bos. Angkat. Oke, kali 3 sih ya. Umumnya turun. Angkat lagi sih bisa lah us ya. Bisa lah us angkat lagi, Bos. Wah, oh, lumayan sih ya, lumayan sih. 3.000 20, Bos ya. Dapat super 2, Bos ya. Belum sensasi. Masih ada 5 kali spin, Bos ya. Masih bisa untuk menutup eh uh, kredit kita sih ya. Kita bayar free spin 120, ini belum dikasih sama sekali sih ya. Nah, nice sekian kurang 3K, Bos ya. Masih ada 4 kali spin, Bos ya. Wah sung cewi ternyata cewi nah gitu kali gitu. dua nggak apa apa bos ya kita balik mau sampai respi nggak apa apa cuy, ya. yang penting jangan terungkat cewi ya am sung nih bos ini dikasih profit dua puluh kali lumayan lagi ya nah ini cewi waspinnya dikasih us waspin dikasih angkat tangan wah cewi ya profit dua puluh kali bos not, ya cuy. nah kita spin spin di 4800 dulu bos ya kita Ah uh, turbo dulu bos ya kita acak dulu cuy nanti kalau nggak dikasih kita baik lagi bos ya wih ini bagus banget cuy ini kalau mahkota konek kita play cuy waduh nggak konek cuy masih dikonek konek bos ya mahkota kurang satu ya masih belum wah ini baik saja bos ya ini kita turunin saja bos ya kita bayar kita udah dikasih 2.400 untuk baik ini cuy bisa cuy semoga saja ini dapat bos ya ini kita baik ke 5 atau keempat bos ya kalau ini enggak dapat kita udahan saja bos ya karena dari tadi naik turun naik turun bos ya kita juga harus ganti game juga cuy ya jangan monoton untuk main olympus bos ya gitu triknya cuy ya nah ke -15, naik, akhirnya, cu -cu. kali 15 konek akhirnya cuy cuy kalau 15 bos pas kali 4 tambah lagi icu please ungu oke okay. Masih digoreng-goreng, ada kali 4 bosku ya, hijau cawan hijau, please, oke okay. 8K, wajib bosku lumayan ya, tarisma 11, sensasional ini ya bosku ya, semoga saja ini dapat, jadi kali ya, yes, tidak dikasih lotas, wajib bosku ya, waduh, cantik, tergolong, tapi tidak dikasih apa apa jujur. Nah gitu aja Bos bos, Wah bahaya nih cuy. Nggak balik motor aja Waspin lah us ya Oke okay. Kuningnya turun hijaunya turun cuy Connect nih please Petirnya us maspin cuy Nah gitu Temen ay Nih bosku ya Oke dikasih Kepit cuy Akhirnya bosku Walaupun Sekiap dari 150k profit namanya juga capek ya, rapet bos ya. Yang penting enggak sih ya. Jadi kita uh, spin terlebih dulu bos ya 10 kali aja untuk acak-acak dulu bos ya. kali dikasih gratisan di luar kan lumayan juga sih ya. Kalau enggak dikasih ini kita gas bareng spin lagi ya bos ya. Ini kita free spin berarti yang ke-6 bos ya. Oke langsung saja kita gaskan di 2.400 lagi sih ya. Habis acak-acak harusnya dapat ya semoga nih bos ya. Jangan sampai nggak dapat, cuy. Cuy, ini kita udah buy free spin ke enam kali, cuy. Tanpa kita dikasih sprint gratis, <laughs> ya. Batuk juga bos-bos. Waduh, ngomong terus, batuk juga, cuy. Cuy, nggak ada yang konek, meski susah nih, bos. Ya, kalau nggak ada yang konek, cuy, ya. Baru dikasih kali enam, cuy. Ya, udah sepi-nya empat kali, Kita Nggak dikasih apa-apa, cuy buat kalian yang baru datang atau baru klik video gue jangan lupa ya bosku ya jangan lupa sekali lagi dibantu pantulah komen dan subscribe nya cuy cuy oke okay, ada kali 6 kok kali 6 kali 42 cuy kita udah dikasih kali 6 tambah lagi jangan ah, jadi gak dikasih bosku ya lumayan di kali 14 cuy super game bosku ya udah di kali 14 tinggal cari tambahan perkalian sama connect please oke oh, kuning connect apa lagi icu merah sama icunya bisa cuy cuy luma oh, ya yeah, not bad oke tujuh puluh k lagi cuy laki-laki berusia -laki, ya, usia masih sangat dikasih cuy petirnya lah us uh, ini ini bagus banget ya dikasih cuy cuy oke masih di lagi merahnya petir kalau koneknya Kerjain kalau penatnya banyak enggak cukup kerja. As. Hmm. Kuning. Wui, ini bosku ya. Akhirnya dapat juga tuh. Oke, tambah lagi cincinnya please. Oke. Nice. oke bosku ya. Ah, uh, berapa tuh? 23. Lumayan sih. Sensar bosku ya. Terima kasih sensa juga bisa lah guys ya. Pas tambah lagi. Oke banyak bosku ya. Lumayan sih, lumayan sih. Cak juga sih ya Akhirnya bosku Sekian tadi sih gitu ya Lumayan nih Dikasih profit yang Lumayan bosku ya Nah gitu bosku ya Megi ya bosku ya Udah dikasih 500 Juga sih ya Tambah lagi cincin Oke okay, please Biru cincin Kas Oke okay. Lumayan lah bosku ya Tapi padahal gak dikasih Sama sekali bosku ya Yang penting ini Lumayan lah Bisa lah <tuh> Hmm, um, lumayan sih, lumayan sih. Berarti kasih 800 K, ya. Kita bisa update, masih update kita buy respinn lagi, Bos, ya. bisa. Oke, okay, 480 K aja, ya. sek. Karena selama ini kita las buy respinn saja, Bos ya. Karena kita udah main lebih dari 10 menit, juga, ya. Kita putar cepat dulu, sih. Biar nggak memakan waktu lama sih ya, nanti nontonnya bosan, coy, ya kalau kalian suka nonton-nonton video yang kayak gini jangan lupa dibantu like-nya sih ya dibantu like dan subscribe-nya juga cuy, ya nah, tas ini buat info nih bosku ya dari Kang Al Indi ya mainnya itu harus sabar sih. kalau kan mainnya ya ya suka-suka sih -suka, tapi yang penuh perhitungan juga sih ya kalau kita dapat tapi kan saya kalau enggak dapat ya kita ais aja sih ya oke nih kali 9, tambah lagi kali 5 oke okay. apa nih oke bosku lumayan cuy masih ada 2 kali spin ya ini dapat sih ya udah sih oke okay, apa nih kuningnya sih aduh oke okay. bisa cuy Ui, 60 mantap betul Ui, hujan cuy. hujan sama hujan konek 60 Ui, itu yang konek apa sih kak sih kenapa ya bisa banyak banget sih ya kenapa hmm, tuh tiga puluh delapan ribu itu apa sih ya ya terima kasih kita jumpa lagi di video berikutnya bos ya see you next time bye bye cik.